Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat di Dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru dan kabar baik Dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Baiklah berasa bales luar kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Masih di kabar spesial saat Lesti Kejora dan Papa Bilar di Bandung Tepatnya di resepsi pernikahan anak gubernur Lampung Makin gak bisa move on banget dengan postingan Abang El Dicium oleh Papa B Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa juga yang kita dapatkan Sehat terus Abang L, Papa B, mudah-mudahan mereka selalu bahagia dan semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu SWT. Amin. Kita kagum dan sangat bangga melihat postingan ini dan Abang Fati sepertinya persahabatnya gak mau lepas dari papapnya, selalu nempel Masya Allah. Dan kita lihat juga persahabatan ya, ke momen selanjutnya ada kabar yang sangat membahagiakan Single terbaru Lesti, Sekali Seumur Hidup Ini masuk 10 lagu pilihan top DFM Wow, ini kebahagiaan dan satu kebanggaan yang kita dapatkan hari ini Alhamdulillah berada di nomor 2 Lagu Sekali Seumur Hidup, Lesti kejora masuk 10 lagu pilihan top DFM kita lihat persahabat di akun Instagram 1034DFM Jakarta Laptop lagu pilihan top tanggal 5 sampai 9 September 2022 Yang pertama persahabat ya lagu dari Bang Haji Roma Irama Mengapa kau nyatakan yang kedua ada lagunya Bunda L, Bunda Lesti Dengan judul lagu Sekali Seumur Hidup Yuk, Untuk warga Konoha bantu di kolom komentar kita ramaikan nama Lesti Kejora ya Tetap support, tetap dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dan selanjutnya kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti Perhatikan bersahabat Fashion Bunda Lesti saat dipakai di acara semalam Di acara Dendut Akademi 5 Indosiar Itu dari Raja. Harganya bukan kaleng-kaleng, Jadi -kal, banderol 4 juta rupiah Masya Allah, ini suatu kebahagiaan yang kita dapatkan juga mengenai fashionnya Bunda L Berkah dan selalu barokah terus, amin Kemudian juga ya kita simak Ada suatu kebanggaan yang kita rasakan juga yang kita dapatkan Saat fanbase Abang Fatih mempunyai proyek yang luar biasa Memberikan makanan kepada kru Indosiar. Dan makin semangat ya Kru Indosiar setelah mendapatkan makanan Langsung dari fanbase Abang Fatih Thank you Teman-teman Lesler Heaven4 DA5 Crew. Wow Luar biasa nih Kebahagiaan banget nih Untuk keluarga Konoha Dan kemudian Kita mampir ke unggahan Indosiar Lesnar masuk Beskis, persahabat ya. Lesti Bilar bangun rumah impian, ingin jadi sultan, seperti Raffi dan Agita. Wow, ini tentunya wajib kita aminkan dan kita doakan. Semoga impian dari Lesti Bilar mempunyai rumah yang mewah, cepat dikabul, dan cepat terlaksana. Amin. Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh akun Indosiar. Jadikan Raffi Ahmad sebagai inspirator Kini Lesti dan Bilar bangun istana Megah dan siap saingi istana megah milik Raffi Nagita Simak tayangan Besky selengkapnya hanya di Youtube Indosier atau video.com Ini luar biasa banget ya ternyata terinspirasi dari A. Raffi Tetap bersambat ya terus belajar Mudah-mudahan Leslar selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang juga dan yang terpenting selalu menjadi orang baik. Amin. Dan berikutnya juga persahabat Bang Min akan menginfokan jadwal Lesti Kejora di tanggal 18 September 2022. Tepatnya hari Minggu di acara Temu Kangen, persahabat ya Temu Kangen Kagama DKI Jakarta 2022. Akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul sembilan sampai 15.00 waktu Indonesia Barat Tempatnya itu di Ecovention Eco Park Ancol, Jakarta Lesti akan live bareng dengan band Kotak ada Ode juga yang akan tampil Jadi jangan sampai lupa untuk saksikan Acara Temu Kagama DKI Jakarta 2022 di Ancol Itu live Bunda Lesi Kejora Akan tentunya memberikan kejutan spesial bahagia untuk kita semuanya Disimbang juga bersama di kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh Kagama DKI September ceria Temu kangen kagama DKI Jakarta 2022 hari Minggu Tanggal 18 September 2022 pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB di Ecovention Eko Park Ancol Jakarta menghadirkan bintang tamu Kotak band Lesti Kejora OOD untuk host ada OBI and Friends Perzabat ya yuk sama-sama kita saksikan Mudah-mudahan, tentunya kita semua tetap kompak mensupport idola kesayangan kita, dan kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin lainnya. Hari ini, jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti Kejora maupun Rizky Hilal. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.